Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana neng videoku ya Lur Jadi iki aku ate nang makam. Acara ini nyekar yolur. Dikancan nih karo bapakku, Mbah Prawono. Oh sing kenal <laughs> Pasti akeh sing kenal neng nang daerahku. Ki lewat masjidku, ku masjidku masjid titik pemandangannya enang daerahku kayak gini Lur Ki C si ngemplak bagian kidul Hai ki turunan tajam ngomong-ngomong hingga -ngomong, efek seni adekku sing mirip kalau fiction -ku. Cuman biyan waktu si melo komunitas tapi wes tak dol kus bumanen panggonenang di <laughs> lumayan enak sian lor kia pertikaan. Ayo, berdean kameraku nang di <laughs> iki sing diarani sembiangan kondisi terkini sembiangan gak ngene lur bagi sing jarang lewat kene enak kok naik gas sepeda untuk bagi sing wani nak digawe Mobil yo ya, yo ya pancat sopir wanita kak lewat kono, Cek ndo kono kamera sek, lanjut, view nek icucu to, pepohonan, kawono laut, kawono apa paling ning pegunungan. <laughs> Iki nang sidom Lur jadi melewati tiga desa lagi gak Wonokarto, Wonosobo, terus Wonosidi oh yo lewat ketro tulak eh ketro montongan bisa nang Wonosobo segi. wonosobo sobo daerahku yolo kuduk wono sobo wono kaya iki nyekar sih sepeda jadak kene sih <tik> Ket malu pas singku malu kembang Aduh, gelap bantet Ya orang. Anakku kok gak ngerekam. Eh, gak direkam ibu, Pak. Gak paham, prosoku wis tak pencet rekam wis. Lampu e abang. Kathe mau tak copok kamerai, Gak kan rekam ternyata. bu anak-anakku paling gak gelem direkam. Beti mamai, anu. soalnya gak Melok mamai. Dia mamai nangis paling. Anak-anakku telu nanggunu kabelur. Ayo nah, kita lanjut. Nang kuburannya mbahku sing teko mamaku. lewat ngampu, ngampu sini. Aku yoro to lali lali sini, soalnya kak muli soalnya. Makii, pas terang kak udan lur jadi pemandangannya lumayan. Api menurutku sih, menurut sampean pun ya terserah hehehe <tellan> komen di kolom komentar ayo balik mana tebak di mana kamera saya kemarin ini melewati oh my pakde kakake mamaku Saiki agawe oman nang aku kapan hariku lewat kaget yo ya? Kapan ali gayo manang kono Kok wis sakemen Iki omahe Mas Wijul iki Iku kakake mamaku gak mampir tapi sorry yo mas gak mampir aku kuis nang dur sokal asini sok lewat luar bokong tapi bokongnya gak sok dilewati <laughs> jembatannya ambrol lagi jalani rotok lumayan angel, aspal Aspali wis way ngapi imanai pas gawa mobil gawa barang glue udah-gudak Aku berani simpelok nih, woi. Nang gue nembaku, so, cowok cok nang gini. Angin nih banter, oh, wisis. Saya sih dong Nah, ki, kita lur cakai soalnya Hai Maringan tak spill pemandangan sekitar uh yang pucuk gunung Hai tunggu Sari cuma Aterono wes. Waktu e repot lur. Lah. Suangar iku pemandangan nang Isor. Wis koyo ngene iki kondisi nang makam nang daerahku. Nang Surabaya makame gak koyo ngene. Mari toko makam kene. Oke, ke lanjut perjalanan nang makame ibuku. Niku e Mai bojoku. Nang Wonositi. Ki lewat sekolah SD. Ben aku pernah Main bola nang kono menang lur, tapi waktu SD. <laughs> semenjak ke, semenjak gede gak iso main bola. <tik> Bengkele Masku yo niku. Masku kerja ning kono maksudnya kutuk kudu gobeke Mas Gatit Bikin hewat padi, jalannya lumayan rodo elek, di hati-hati, sing lewat gini lur. Aku jalan ini pengen ngitung, pemandangan kau pengen mandek nang ini cuma panas loh yo sekilas saya ikut view daerah sipen iku lewat kuburan mana cuma lewat eh kuburan kacangan lanjut, masih tutup kampir, lumayan api pemadamnya negeri Pertigahan kampir, masuk geng ram aku, masuk geng Lewat Wuhuu uhuh. hmm. Aduh, salah ngoper <laughs> Biasanya kayak Matic, terus guys sepeda lanang Bingung <laughs> lewat Jayan Lur lewat Jayan yo pemandangannya lumayan Travel, travel toh naga ini. Naiknya maripu anter ini nang Arab onak jebakan oh, Batman ini. Keluar apa ngul? Moro-moro jalannya hancur. Naik ini. Semoga hati, -hati lur, jalani kak semulus nang Sroboyo. Ya. naikki belok ani kiseng paling bahaya aku menelat jam-jam arrek sekolah itu jam-jam sekolah itu kebut-kebutan biasanya ini, gini terus kan tebing ya tak top molor-molor judul ngono. bahan terbahan banter soalnya is intine ini... jati kawani banter nanggir hai nah, hai tikungan tajam hari ini Yo gak ketok gitu, leh di coroknya nih kayu togi. Moro-moro nok truk jedul nggak gak gitu, ketok tutupan kayu. Iklan nang pacitan kota ya lewat gini lor aku biasa. Kau mana sih lewat lorok, lewat cls cuma kadang juga lewat tolaan juga bumi serasa sak ke pelantangan nah ini <laughs> Mbah Pram menikmati perjalanan kau no soranibla ketemu mau deh Yunus, apa pasan kene bingung loh. Iki Yunus, apa mana iki Mari ini? Es modern belok e lumayan, lumayan nekuk, bisa. Tapi untung iki usahjak diambil noi. No, kok nama nih loh. Dah, ya toh. itu ekstra hati-hati, moro morot mencungul, peda, dan truk morot-morot mencungul, ngarep kak kita, gitu. yonek, uang asli daerah ini sih, gak masalah, tapi like sih uang ada ya, sintine pelan-pelan, hati-hati. Kapan-kapan tak ajak lewat JLS lho, sing dalane sih mulus. Nggak pasti awakmu bayang no, pengen ngegas terus nengko no. Lewat kini Kak isok sepiro ngebut soale yuk dalane kau ini. K mari kau ini menggali. Mungkin gak tak lanjut video nihingnyekar ya, nanggg nih buku ya Lur dikasih nih Mari munggah iki terus belok Miwo terus makame ibuku cuma aku balik video iki nang kampir nang kampir arah ngidul anginnya ini enggak best, lebu campuran suaranya. Oke, jalanan utama Wonokar Tolu, Tisoko. buat Mei Mas Sari Buangin harap Iki Pak Mas Kenu Kiwi Mei Ii masih teh Pak D Gui Celik aku sering nangkono. Hapiku. Langite langit biru nontok stabil nggak eh kamera langit eh yang lewat e. cepok kembian gemilang FM Kiwoi. Cuma embose urip apa ora radione. Jarang rungno radio soal e. Mari ki SD, SD. Kiwi kau sini ketok SMA, tapi ketutupan kayu. Ngarep itu dalannya ambles loh, di marialus turot hati-hati. Tugas saya ke kayak ini. Di lapangan Desa Wonokarto, Biar aku SMP kunang iki ngisor. acara 17an yo nang Sebelah kiwo. kemai sopoyolur lali aku enak padahal aku mulai sak durungnya sih lumayan roto enak Sing aku mulai kiwis, anu jalannya rata enak. Kiwi mobilnya Andri, ah Andri Andri, kita spill teman sebangku SD ku. <tuk> gak tak ketok no soale, gak jawab sih loh aku. Wati teh agak gelem buka kamera. Andri Purnomo alias Pelompong, <laughs> sorry Dri. Kak mampir aku. Ayo di kantor desa. Biar Bapakku kasihan gini lho. berangkat desa tapi saya Kiwis pensiun Hai Maring ker Gerti wo hai hai masjid hai hai hai Hai pusat kesenangan mas-mas eh pusat kesehatan masyarakat maksudnya Pasar Pule Mas Linggar Nah, iki mari ngene Aku mbien SD, SD cilikanku nang lur malu sampai gede gini sampai kelas enam naik ku, ini taman indah iseng kayak pacaran ada ada kapan pemandangannya api lagi nih. hai nah, hai hai hai hai pasar jeprek lho. pasar jeprek keus mengarah ke anak uh, ya, beginilah kondisi tanah ke kelahiran di pegunungan sawo wajuk asli sejuk penser boye panas nah ini Adams 007 quest arene nang omahku ya wis elek numpak mobil nu karo kabeh awak Jalan kunang daerah-daerah kayak ini, kan? Kemudian, sih melaku harus sepeda ontel ya agak mungkin kondisi ini jalannya mau mudun. Sepeda, motor dulu ini, wes sampai. SDK sih, laku loh nang SDK mau nang dua ribu lewat jalani, lewat jalani. Ayo semah, tutu omah kulur. Maling ini, oh, di tuh marsi lewat. Kemarin ini Kiwo monumen Jenderal Sudirman. Oke okay, Lor, matur nuansing wish nontok video sampai Mari, moga moga sehat panjang umur rezeki melimpah. Semoga ya Lor, video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maturun